assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali, kali ini kita, kita akan uh, praktek, praktek cara cpt, CPT untuk cpt, CPT dengan arragon kita ingin menggunakan engine xx sama cpa uh, maria db ya, ya. di kita, kita download tarakannya kita download kemudian download kemudian yang, yang ini, ini kebetulan saya, saya sudah punya, punya file-nya, file jadi, jadi tinggal, tinggal menjalankan. menjalankan nah ini nah, saya, saya sudah punya file-nya, larkon full, full karena pas tadi kita rekam, minta, minta di, restart. di restart. Ini, ini misalnya kita cara installnya install saja klik dua kali, kemudian kita klik, klik run. run terus, terus bahasanya, bahasanya bahasa inggris kita naik, naik kemudian, kemudian naik, naik, naik lagi naik naik install, install sampai, sampai selesai, selesai. Kita, kita tunggu sebentar nah ini, nah sudah, ini sudah selesai, selesai kemudian rana-rakan muncul seperti ini. ini nah, nah di sini kita, kita Uh, akan, akan menjalankan, menjalankan pakai NJJX ya. ya. Berarti, Berarti kita, kita klik di sini, sini yang tanda ada di ke kanan, ke kanan kemudian, kemudian preference reference. Kita, kita search spot ini, ini kita coba kita inginkan ilang ilang yang engine nih uh, kemudian kita, uh, kemudian, kita mau, mau pakai yang Maria yang DB. DB. Ini, ini sudah, sudah NJJX sheet enable da, da, da. Versinya, versinya sudah, sudah 1.6 kemudian, kemudian kita coba, coba dulu jalankan kan, start, start Allah, Hello, apa Hello, hello ACCESS Ini, Ini sudah, sudah jalan dengan pot-pot kita coba, coba local host, local host kemudian, kemudian titik dua delapan nol delapan nah ini sudah, sudah jalan jalan untuk larangnya tinggal, tinggal kita, kita nanti install untuk apa-apa eh itu cbb-nya uh, nah, kita, nah, kita stop, stop dulu, dulu. Uh, kita, kita mau menambahkan, menambahkan php My admin di sini, di sini. kita klik klik klik kanan kemudian tur add add ini, ini kita, kita pilih, pilih php My admin, admin. Uh, kita, kita proses donat php admin, admin untuk dimasukkan agar kita, kita nanti, nanti untuk membuat database lebih mudah, lebih mudah. Kita, kita coba, coba cek. cek kita start, start apakah KPDN sudah sejajaran di sini PM min Nah ini nah, sudah uh, pertama kali, kali kalau sudah, sudah PM min kita kita install kita username-nya uh, root pasnya pas pas kita, kita kosong pas-pasnya kita, kosong. Pas pas pas misalnya misalnya kita, kita kosong, kosong langsung go, go. Ah ini, ini sudah, sudah berarti server sudah jalan kemudian eh PHP min sudah berjalan. sudah tinggal tinggal download, download aplikasi, aplikasi cpt admin atau apa, CPT, cpt candy, candy. Kita, kita ke, ke cptkandy.com CPT uh, silahkan untuk yang mau cptkandy CPT ini, ini aplikasi bener-bener gratis, gratis dan, dan panjang tinggal registrasi, registrasi saja jadi di registrasi masukkan NPSN atau, atau kode sekolah, waktu sekolah waktu sekolahnya nama sekolahnya apa nama adminnya admin nomor WhatsApp kemudian email password kemudian dan register, nanti kalau sudah, sudah register, register uh, tinggal masuk apa, apa? dicek-cek di email sampai aktifkan aktifkan, aktifkan, aktifkan, aktifkan. Uh, sudah, aktifkan sudah aktifkan atau belum belum, belum, sudah belum, sudah tinggal login, login lagi. lagi kalau, kalau sudah, sudah punya, punya akun, akun, kita, kita klik, klik punya, punya akun. akun nah ini, ini untuk, untuk login login, login cbdcandy, kalau yang pertama berarti masukkan username nya, itu username pake NPSN NPS, sekolah, sekolah atau sekolah passwordnya yang, yang tadi dibuat uh, Kemudian untuk login masuk nanti di dalam ada, ada Sebelum download kita bisa uh, harus donasi, uh, dulu uh, ya. donasi dulu ya, donasi seikwasnya Bisa 100, 200, 300, 400, 300, 400 ribu monggo Baik, ditransfer saja kemudian nanti pada, pada donat itu dipilih upload A, a, trans, gambar, gambar transferannya nanti menunggu konfirmasi nah, setelah, setelah dikonfirmasi oleh, oleh admin, admin itu, itu baru, baru nanti kita bisa, bisa download, download. Sekali, sekali lagi ini bukan bayar saya ulang ini bukan bayar benar-benar gratis sebagai penggembangan pada pembuat untuk kalau ada error-error untuk CPTK itu tersebut kalau yang penasaran kadang masih penasaran untuk dalamnya, siapa ya? Ya, ada di cari itu di Jawa, ada di Jawa, ada di ada juga. Tapi saya ada di Jawa, ada di Jawa, ada di Jawa, ada di Jawa, ada di Jawa, ada udah singkat cerita pokoknya kita saya sudah download untuk CBT nya nah ini CBT yang saya download saya pakai yang yang di CBT 2.9 yang mana yang itu tidak menyertakan untuk LR cuma hanya untuk CBT untuk ujian jajah saya saya di madrasah itu sudah ada LR Lening jadi untuk yang sebetulnya kita pakai yang, yang ini ini, ini saya, saya klik kanan, kanan kemudian ekstrak. ekstrak. Nanti, nanti akan hasil, hasil di, di sini, di sini. Nah, ini. ini ini hasilnya, hasilnya di, folder di folder ini tadi ini. Nah, folder ini folder, ini. folder ini kita, kita copy ini folder yang ada di sini kita, kita copy, kita, copy. Kita, kita arahkan ke laragon, laragon. C, laragon c laragon ini, ini. ini. kemudian www ini kan halaman kan indeks indek yang, indek yang depan nah ini kita Paste di sini. Di sini. Jadi, Jadi indeks indek ini yang tampilannya Tampilan tadi localhost Localhost Ini yang tampilan tampil tampil seperti ini, ini. Kita, kita tunggu sampai, sampai nah, nah ini indeks ini, ini tampil di yang tampilan berbarusan itu, itu. Sampai, Sampai kopinya selesai, Sampai kopinya selesai. Nah, Ini Sampai sudah selesai, selesai. Candy CPT can nah, nah Saya, saya biasanya ganti, ganti dengan Kartak CPT ya Tidak juga tidak apa-apa Langsung, langsung Candy CPT can Ini, ini tadi saya mau, mau buat Cukup CPT saja Biar tidak terlalu panjang dah nah, Ini nah, kita, nah, kita fokus pada Folded config. config Jadi di sini ada Config database sama e-candy E-candy ini Nanti database yang akan kita import ke data yang, yang kita, kita buat. Kemudian, kemudian config data base kita, kita buka. buka. Ini, ini host root uh, user, user, user password kita pilih yang yang kita buat buat di database Ini, database ini. ini, ini bisa saja kita terserah mau siapa mau kita kasih nama database, database, data database itu sembarangan ya. Data, Cuman nanti saya biar tidak merubah rubah langsung saja. Saya akan buat database dengan nama Xcandy R4 Nah ini kita nah, copy. copy Ini buatnya lewat, lewat PHP My Admin yang, tadi yang tadi ini Akses, Akses PHP MyAdmin My Kemudian klik-klik new Database Paste, kemudian create nah, nah sudah Kemudian ini pada, ini pada sini, sini kita klik import. import Import Kita, kita arahkan, arahkan ke ini Xcandy 28, 28 SQL ya. Ya. Kita, arahkan kita arahkan ke, situ. ke situ. Choose, kemudian arahkan ke, ke ini ini config Nah, bawah. Nah, ini Kita selesai. Nah, ini tinggal akses, akses. Nanti, Nanti kalau, kalau ada problem, problem, problem bisa, bisa, Nah, kita kita kalian keliling biasanya. Nah ini, nah, ini sudah, sudah oke, okay, sudah jalan, jalan ya. Cpk, Candy. Candy Kemudian untuk, untuk apa? login adminnya admin laut, nah, laut, ini nah, sudah. sudah kita coba login admin Tampilan, tampilan dari uh, adminnya, jadi nah, kan cuma menu, menu ini server-server server lokal ini bisa diganti -ganti. ganti. Nah, nah semacam, semacam ini. Ini, ini, ini tidak, tidak ada untuk ini ya langsung ujian. Ujian. Jadi, ujian. jadi saya kira tapi yang, yang ini karena, karena untuk cct dengan, dengan menu yang, yang lebih sedikit. sedikit. Nah, Insyaallah insya akan, akan, ya. akan, akan lebih ringan, ringan. Itu, Itu untuk Pakai apa, apa? Instalasi CCTV Candy dengan, dengan Laragon, Laragon. Nah, nah sekarang, sekarang Seandainya kita ingin, kita ingin agar, agar Ini bisa, bisa diakses dari, dari, dari rumah Atau dari manapun, manapun daripada jaringan, jaringan internet tentunya nah harus kita, kita nah, misalnya kita, kita pakai IP statis, statis maksudnya IP statis, statis yang, yang tetap-tap ya kita, kita tinggal set-set di, di modem, modem kita, kita. Uh, kalau kebetulan, kebetulan ini misalnya, misalnya cuma punya modem, modem home yang, yang IP dinamis, dinamis ya berarti kita setting portfolio terus nanti kita cek IP nya, IP -nya terus ini contohnya uh, kita, kita login ke ini saya kita di indihome kita buka admin ini satu, kemudian satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, ini satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, bisa dipakai, dipakai. ini, ini kalau mau satu, ini ketika pembawa-bawa kita, kita, kita nggak usah berarti, kan, misalnya, misalnya ini dinamik, dinamik kan, berarti kan berarti kita, kita harus lihat ini, ini Nanti yang, yang kita share-share keciman ip ini, ini. Nah, nah, ini, ini berarti, berarti kalau, kalau kita klik-klik ini ini, ini ini kalau, kalau sekarang, kalau, kalau belum kita setting font port ini, ini, ini belum bisa masuk, masuk. ini malah masuk masuknya macam ini ini font-port 80 terus gimana maka kita harus setting settingnya seperti apa Langkahnya semacam, semacam ini. ini. Intinya, Intinya nanti ketika, ketika ada apa request ke, ke lewat, -lewat modul kita, kita, nanti dia diarahkan ke, ke server atau ke komputer, ini. komputer ini. Caranya, Caranya klik, -klik application, application, kemudian application, application list. Oh, ini oh ini sudah, sudah ada ya. ya. Tahap dulu dulu. Uh, klik klik at aplikasi, kemudian kita buat. buat cpt ini namanya Bapak Bapak. Bapak Bapak, ini bisa lebih apa kapalnya, CPTT atau, atau apa? Bapak ya. Bapak, ya. uh, pot mau, mau berapa? berapa. Misalnya, cpt kita, kita mau pot, pot. Tadi kan kata laragon ini kita, lihat lari laragon ke pot pakai pot, berarti pot, Requestnya orang orang pakai pot ini, pot ini. Kalau, kalau tidak kalau mau 80, 80, berarti tambah, tambah titik delapan puluh. <camente> saya ulang larang la, la, kompetnya puluh delapan puluh atau puluh harus, harus request, request macam, -macam nah, ini nah, sekarang, nah, sekarang kita setengah ya, misalnya orang request ini berarti pot 80 berarti ini one potnya 80 80 Kemudian, start mapping ini yang pot-pot, pot-pot, pot-pot, pot-pot, pot-pot, 80 80 sudah, sudah pot kita pot pot-pot, pot-pot, di sini, di sini. Aplikasi kita tambahkan pot-pot, pot-pot, pot-pot, pot-pot, pot-pot, pot-pot, pot-pot, pot kita, kita ip dinamis kemudian, IP -dinamis. kemudian saya kapa yvb ip satu sembilan dua titik lima titik titik satu titik nah ini sudah harusnya sudah, harusnya sudah bisa ya Harusnya harusnya sudah sudah bisa. Bisa. Ini, ini harusnya, harusnya sudah, sudah bisa, bisa untuk, untuk diakses melalui ini, ini. Jadi, jadi request, request orang lewat-lewat ini, ini. Ah, Cuman masalahnya uh, saya, saya ulang nanti, nanti akan, muncul akan muncul error, error seperti ini, seperti ini. Perlu, perlu ada settingan lagi untuk yang yang engine, egg, egg, apa, apa yang warang-warang ini ini Ininya Ininya sudah jalan, jalan for forwarding, -nya. forwarding nya jadi, jadi, jadi kalau, kalau akses lewat HP alamat Al 36.65521214 36 36 ini sudah, sudah bisa akses, urut. tapi di sini sudah ada penolakan as forbidden Cuma ini tambah settingan lagi untuk yang IP dynamic yang dynamik, agar apa, karena nanti ketika modem restart, komputer restart kita IP nya tidak agar kita pakai enable map mapping kita lihat di sini map nya 20.4.17 kita ikatkan ya dua puluh e e 4 empat kemudian nol satu f enam e, e. f e. e kita pastikan dua puluh empat tujuh belas nol puluh ini <coughs> lasma ini nanti, nanti kalau e. kalau Oke, dengan saat ini nanti ketika ketika apa? Ketika komputer desktop atau Nanti otomatis kita dapat yang ini untuk akses ini. Itu? Kemudian ini kita akses dari HP ini bisa dari luar jaringan. Cuman nanti ada keterangan NEX apa NEX satu enam Ini ada lalu jadi bisa ambil macam-macam ini. Nah ini ada ini yang Nanti, kalau kasus, kasus macam ini, ini, ini bisa cara-caranya cara, cara iya, yang kompatibilan Laragon ragun. Ini klik-klik di, di sini, kalau oh, kita matikan, matikan dulu ya, ya. atau nggak usah udah, kita, kita langsung udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ini klik-klik udah, udah, udah, udah, udah, udah, ini yang saya, yang saya, saya ini ya yang, yang penting bisa, bisa diakses ya, masalah keamanan itu ya, yang, yang, yang bisa bisa diakses di di luar di untuk itu, itu, itu dulu. dulu Ini kita pada bagian, bagian akses, akses. Restriction Rest ini kita klik-klik Kita copy, kemudian di bawah sini juga Ini di klik-klik Enter, kemudian kita tempelkan di sini juga, All kemudian ini, enter, enter lagi, lagi lower nah, kemudian, kemudian kita simpan, kita simpan. Nah, nah, jangan, jangan lupa kalau sudah simpan kita reload kalau, kalau belum di reload, ini masih ini belum, belum bisa kita enter, itu masih, itu belum bisa. Kita enter masih belum bisa maka kita perlu reload, reload ulang untuk, untuk engine nya klik-klik reload nah ini, nah, ini. Kita, kita coba, coba. ini, ini tadi, tadi belum reload, reload tapi ini. ini kita coba di tab-tab lain kita reload Oh masih, oh masih belum, belum. Berarti, berarti masih, masih ada setting yang, yang belum, belum pas ini, pas ini. Nah, nah kalau, kalau tidak, tidak bisa kita coba kita tetap dulu kemudian kita jalankan, jalankan ya. ya kita start nah ini setelah itu kita, kita coba, coba untuk akses lagi. lagi Nah ini nah, kan, ini kan yang, yang tadi belum kita restart kita, kita, kita jalankan lagi, lagi. Nah, Kita pases 1, 2, 3, rahim. Nah ini sudah bisa diakses Ini halaman Taragon Kemudian kita akses CD CD nya Nah ini sudah bisa Kita coba yang admin nya Nah, ini, nah, ini XPanel masih belum, belum berarti berarti masih, masih ada, ada masalah, masalah lagi nah, XPanel ada masalah ketika kita akses XPanel nah, nah ini semacam, semacam ini. Ini. ini Ini kenapa? kenapa? Karena, karena gini, gini. Kita, kita kan, kan settingan, settingan tadi untuk request, request dari orang-orang dari, orang, orang, dari luar kan pet-nya 80. 80 Jadi kalau kita kalau request, request Lapan puluh enam, lapan puluh bisa lapan puluh enam, lapan puluh nah ini puluh nah, ini nah, ini baru baru bisa lapan puluh enam, lapan puluh enam, lapan puluh enam, lapan puluh enam, lapan puluh untuk lapan puluh enam, lapan puluh enam, kita, kita puluh ke delapan puluh lima atau delapan delapan puluh kita rubah ya ini pada, ini pada aplikasi, aplikasi. kemudian Port forwarding ini, ini kita, kita pot rubah kita samakan coba coba di delapan puluh delapan puluh cek ini harusnya dengan berstandar tidak bisa, harusnya tidak bisa. Ini masih bisa. Ok ini harusnya ini lapan Ini bisa. Kemudian kita klik klik cbt. Ini sudah bisa. Kemudian kita klik klik login berarti kita panel. nah ini nah, sudah sah berarti kita, kita sampaikan punya port 80, 80, 80 80 atau nah, nanti dengan uh, saya setting juga untuk di larangnya misalnya mau misalnya biar biar ada datangan power belakangnya itu referensi ini powernya itu yang juli juli yang apa yang 80 80 yang engine yang 80 oke kita kita ya ya kita jadikan yang 80 yang, yang ini, yang 8402 misalnya, misalnya kita ubah kita, kita, kita stop, stop dulu, dulu. Hmm, bentar-bentar kita, kita cek, cek reference potnya, potnya 80, 80. ini pot 80, 80 yang, yang kita, kita jalankan ya kita start nah ini, nah, ini pot nya 80, 80 berarti nanti, nanti kita, kita di uh, pengaturan segarus 80 semua, semua. 190 nah, ini, nah, nah kita ini kita pada pot forwarding, forwarding ini kita, kita ubah jadi 80, 80. jadi requestnya 80 Masuknya ke 80 Kita catat localhost Tanpa dengan port standar Ini masuk Kita sekarang Coba pakai IP Akses dari luar Pakai HP bisa cek lewat HP Ini berarti Kita tanpa menggunakan port dengan standar Nah ini sudah bisa Kemudian, kemudian kita klik-klik CBT. cbt nah ini, nah, sudah, ini sudah bisa, bisa juga, juga. Nah, nah, kita, kita tinggal, tinggal setting agar, agar nanti ketika mengakses ini larangnya tidak larangan larang tapi uh, langsung, langsung ke, ke folder fold CBT, cbt kita, kita pakai, pakai direct. Berikut, berikut caranya untuk membuat direct. oke okay, okay. untuk membuat, membuat direct intinya, intinya nanti, nanti kita akan, akan arah-arahkan kan, uh, setiap yang akses itu bukan akses full index. Dan ini, kita ini, kita buat backup, backup dulu, backup, kita, kita buat file-file index. index PHP di, di sini. ini, kita, kita buat di ini. Viva ya, ya. ini ada notepad plus, plus plus, ada juga, juga bisa, bisa pakai notepad not biasa ada cekap, ada cekap, ada ini ada ketik-ketik cekap, ada cekap, pas ini, ini Saya sesuaikan biar, biar lebih, lebih jelas. Ah. Pokoknya 220. ini nih. Sepanjang ini presis. Kemudian ini yang direktori, direktori kita isi biar, biar diarahkan, diarahkan ke direktori cbt Dah. itu kita simpan. simpan. Save as arahkan, arahkan ke arahkan ke di aragon.www Nah ini nah, di, di sini, sini, di www ini Kemudian ini all file, file. Kemudian, Kemudian kita, kita simpan, simpan dengan index.php Index.php Setelah itu kita, kita shift, shift. Oke okay, okay, ini, ini harusnya kita klik localhost ini harusnya sudah jalan ya, jalan ya. Ini, ini saya, saya tutup, tutup ini sudah kesimpan, kesimpan. Harusnya, harusnya kita, kita, kita klik-klik localhost ini, ini sudah, sudah jalan kita coba, coba pakai lokal Tidak ya Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. di YouTube, di YouTube nanti, nanti saya, saya kalau, kalau lupa, lupa tinggal buka, buka saja, saja. Ini, ini sudah, sudah bisa, lokal Tidak kita klik Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak ini. A coba, A coba kita, kita yang pakai, yang, pakai yang... Apa, apa tadi? tadi? Yang, yang ini, alam ini, ya, alam ini, klik alam nah, ini, ala nah, ini, sudah ini, ala alam ini, ala alam ini, ala alam ini, ala alam ini, ala alam Ya silahkan, ya, silahkan kan cari, cari jawabannya, jawabannya. Ya. Kalau, kalau saya bisa, bisa, bisa jawab, jawab, jawab Kalau nggak bisa ya, ya. cari bersama-sama Kita saling belajar bersama-sama Saya Ali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa